Oleh karena itu Al-Qur'an pun tidak boleh ditafsirkan dengan rokyu Harus ditafsirkan dengan sabda Nabi Perkataan Nabi Perkataan sahabat, apa, sahabat Termasuk perkataan para tabiin dan para ulama Dan nyambung sampai kepada Nabi Tidak boleh ditafsirkan berdasarkan kelompoknya masing Masing Sehingga kadang-kadang dalil itu dimono Poli. Ini dalilnya orang si A Ini dalilnya orang B Padahal itu semuanya itu dalil umat Islam Al-Quran juga demikian Oke. Maka kalau menafsirkan tidak berdasarkan Quran Tidak berdasarkan yaitu Sabda Nabi Maka penafsiran itu jelas akan tersesat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syayaati syaithan. May yahdihillahu Asyadu an la ilaha illallah wa Wa anna Allahumma salli wa sallim wa barikana muhammad Wa ala alihi wa ajma'in saudara kaum muslimin, muslimat rahimahumullah Mari di kesempatan malam hari ini Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang mana Allah telah banyak melimpahkan nikmat rahmatnya kepada kita semua Sehingga kita di malam hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah bermuajah Ataupun bertatap muka dalam rangka mengkaji firman-firman Allah Dan semoga apa yang kita amalkan atau apa yang kita lakukan Dijadat oleh Allah termasuk amal yang soleh Amal yang mampu mengantarkan kita bahagia dunia hingga akhirat Amin ya robbal amin. Salawat dan salam kita curahkan kepada cujungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasa beliau lah sehingga kita sampai detik ini masih mengenal ajaran-ajaran Islam dan atas amal soleh hadirin sekalian kami ucapkan alhamdulillah jazakumullah khairan kasiro. Amin Saudara kaum muslimin Muslimat rahimah Allah. Mari kita lanjutkan kembali Kajian tafsir surat Al-Baqarah Ayat 75 Surat Al-Baqarah Ayat 75 A'udhu bin la'i minashaytani rajim أَفَتَدَمَعُونَ أَيُّ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقُدَ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْبَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ يَسْبَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُخَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا أَقَلُوا من بعد ما أقنوا وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا أخنا بعضهم إلى بعض قالوا أدخدثونهم بما فَتَق بِمَا فَدَخَْ وَعَدَيكُم لخَ جكُ بِ تَرَبِكُم Awa la ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusiruna wa ma Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa Sauda kaum radim, apa tak Apakah kamu mengharapkan ayuk minum, bahwa mereka akan percaya lagum kepadamu? Wakodakan dan sungguh adalah faridun, segolongan minhum dari mereka yasma'una mereka mendengarkan kalam Allah firman-firman Allah summa kemudian yukharrifuna mereka merubahnya mim dari sesudah maqaluhu mereka memahaminya wahum dan mereka ya'lamun mereka mengetahui Jadi pada ayat ini Setelah orang-orang atau orang Bani Israel Mendapat petunjuk dari Allah Yaitu tentang orang yang membunuh Dengan jalan yaitu menyembelih sapi betina maka justru orang-orang Bani Israel hatinya semakin keras. Artinya mereka sama sekali banyak yang tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Allah, yaitu melalui Nabi Musa. Maka hati mereka digambarkan oleh Allah fahiyakal hijyaru hatinya itu keras bagaikan batu au asyad dukoslah bahkan lebih keras daripada batu padahal Allah sudah memberikan petunjuk dengan benar akan tetapi mereka sama sekali tidak mau mempercayai tidak mau yaitu apa? artinya meyakini bahwa semuanya itu adalah datangnya dari Allah maka dengan demikian karena mereka tidak mau meyakini dan mempercayai apa yang datang dari Allah maka hati mereka membatu bahkan lebih keras daripada batu batu saja yang keras demikian masih bisa dilalui oleh air masih bisa yaitu dari batu itu muncul yang namanya sumber atau mata air. Bahkan batu itu runtuh itu karena takut kepada Allah. Oleh karena itu pada ayat 75 ini Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang mukmin sehingga pada saat itu sampai Allah itu berfirman kepada orang-orang mukmin khususnya kepada Nabi, mauna ayyuk Apakah kamu masih mengharapkan orang-orang bani Israel itu percaya kepadamu, wahai Muhammad dan para sahabat? Artinya apa? Orang-orang Bani Israel itu mulai nenek moyangnya Sampai anak keturunannya Itu sudah banyak diberikan petunjuk oleh Allah Sudah banyak diturunkan para nabi, para rasul Tapi kenyataannya dari Bani Israel Itu banyak Yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Juga kepada rasul Rasulnya Bahkan dari kalangan Nabi Kalangan Rasul Banyak yang dibunuh oleh orang-orang Bani Israel Israel Oleh karena itu Apa yang diharapkan dari orang-orang Bani Israel Atau orang-orang Yahudi ya. Apa yang diharapkan Padahal di antara mereka atau sekolongan mereka Yasmauna kalau dia membaca Kitab Taurat dia memahami Kitab Taurat dia sangat paham jadi orang-orang Yahudi orang-orang Bani Israel sangat paham terhadap Kitab Taurat Taurat Yasmauna akan tetapi Pemahaman terhadap kitab Taurat ini Tidak dijadikan kebenaran Dia memahami kitab Taurat Setelah itu Merubahnya kitab Taurat itu Dan menafsirkan Sesuai dengan kehendaknya Orang Bani Israel Israel Jadi dirubahnya Yang halal Dijadikan haram Yang haram dijadikan Halal Yang batil dijadikan benar Yang benar dijadikan bah, Batil Artinya apa? Setiap apa yang berada Di dalam kitab Taurat Itu senantiasa dirubah oleh Orang-orang Bani Israel Tidak semestinya Para rohib Di dalam menyampaikan kepada jamaahnya Tidak semesti, semestinya apa yang tercantum, apa yang terkandung di dalam kitab Taurat? Maka orang Bani Israel suka merubah kitab Taurat. Okay. Mimbati dari sesudah maqauluhum mereka memahaminya. Jadi kalau sudah paham kan jelas mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu saya katakan Ketika memahami kitab Taurat, mereka tidak jadikan satu kebenaran. Tapi apa? Yaitu hanya ingin merubah bagaimana caranya. Yaitu apa? Agama itu sesuai dengan kehendak mereka. mereka Sehingga seenaknya. Yang halal jadi haram. Yang haram jadi halal. Yang batil jadi benar. Yang benar jadi batil. Itu adalah kebiasaan orang-orang Yahudi Atau orang-orang Bani Israel. Israel Dan itu sampai sekarang ya. Jadi keturunan Bani Israel Termasuk orang-orang Yahudi Itu sampai sekarang itu Suka berada dalam Yaitu apa? Kebatilan Dan suka membuat kerusakan di muka bumi Mungkin dengan bisa Yaitu apa? melihat tayangan di televisi bagaimana dia menghancurkan yaitu negeri Palestina. Jadi tanpa alasan, alasan itu hanya dibuat buat. Itu mulai nenek moyangnya. Jadi setelah memahami Kitab Taurat justru apa? Dirubahnya. Wahum dan mereka ya alamun mereka mengetahui. Dia memahami. Eh, sangat paham dengan kitab Taurat, tapi dirubah juga. Oleh karena itu ada firman Allah yang mirip dengan apa? Yaitu ayat ini. Di dalam surat Al-Maidah ayat 13. Surat Al-Maidah ayat 13, ya. Aduh kalima anhum allah. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melatnat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Ini penyebabnya. Jadi karena mereka melanggar janji, artinya apa yang telah diperintahkan oleh Allah, sebuah perintah sering dilanggar sebuah larangan juga sering dilanggar. Akhirnya Allah pun melaknat. Ya. Kalau Allah sudah melaknat, maka Dia tidak akan mendapatkan hidayah Allah. Selain dilaknat, maka dijadikan hati mereka membatu. Ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Oleh karena itu, kalau kita ini sudah memahami Al-Quran memahami sebuah perintah dan larangan dari Allah, jangan sekali-kali pernah kita ini melanggar apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Allah. Semakin banyak kita melanggar perintah Allah, maka menjadikan hati kita ini semakin keras. Semakin keras dan membatu. Sehingga kalau semakin keras dan membatu, Akhirnya hati kita ini sulit untuk menerima sebuah kebenaran. Kalau sebuah kebenaran tidak masuk ke dalam hati kita, maka hati kita sulit untuk mendapatkan hidayah Allah. Dan semakin banyak kita melanggar perintah Allah, maka semakin jauh kita dari Allah. Bukan semakin dekat, tapi semakin jauh. Itulah sehingga orang yang banyak melanggar perintah Allah Hatinya akan menjadi keras membatu Artinya apa? Dia tidak mau menerima kebenaran yang datang dari Allah Ataupun datang dari roh, Rasulnya Kami jadikan hati mereka keras membatu Mereka suka mengubah firman-firman Allah dari tempatnya ini kebiasaan orang-orang Bani Israel Suka merubah Kitab Taurat dari tempatnya ya. Jadi Yang halal jadikan haram Haram jadikan halal Ataupun yang batil Jadikan benar, benar dijadikan Batil, suka dirubah Sehingga apa Yaitu jamaahnya ini Tersusat Karena yang apa Mengetahui itu hanya para roh Para rohib. Selain itu tidak tahu. Sampai kenabian Muhammad, nama Muhammadnya termasuk sifat Nabi Muhammad yang tercantum di dalam Kitab Taurat pun para zamannya tidak tahu. Yang tahu hanya para roh, rohib. Rohib itu adalah kiainya orang-orang Yahudi atau orang-bani Isra Israel. Dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah ditinggalkan kepada mereka engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka ini sudah jelas jadi dari kalangan orang-orang Bani Israel ini akan senantiasa berkhianat tidak pernah bisa dipercaya percaya dan mereka, dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Artinya yang diperintahkan oleh Allah untuk memaafkan adalah orang-orang dari galangan Bani Israel yang tidak berkhianat. Itulah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel Atau orang-orang Yahudi yang suka merubah ayat-ayat Allah atau kitab Allah wa dan bila lagu mereka berjumpa Alladina orang-orang yang amanu mereka beriman qalu. Mereka berkata amanah kami telah beriman Ini termasuk yaitu orang-orang Munafik ya, Dari orang-orang Yahudi Bila mana Bertemu dengan orang-orang beriman Mereka pun mengatakan Amanah Kami telah beriman Jadi di hadapan Rasulullah Dia mengatakan dan mengakui Bahwa Nabi Muhammad pun Menjadi utusan Allah Dia mengakui Di hadapannya Ya jadi dia menampakkan keislamannya, dia menampakkan keimanannya, seolah-olah dia itu adalah benar-benar menjadi orang mukmin atau orang-orang muslim, ditampakkan. dan apabila khala berada, ba'luhum sebagian mereka ilah batin kepada sebagian yang lain, qalu mereka berkata, Apakah kamu menceritakan kepada mereka Bima dengan apa fataha menerangkan atau membuka Allah Allah Alaikum atasmu liyuhajukum supaya mereka mengalahkan hujahmu bi dengannya inda di sisi Tuhanmu ketika mereka kembali kepada teman-temannya Kembali kepada sahabatnya, ya. maka mereka mengatakan, "Hei, apakah kamu menceritakan kepada mereka orang-orang mukmin apa yang telah dibuka oleh Allah kepadamu?" Maksudnya itu demikian. Dia mengatakan kepada yang lain, "Apakah kamu menceritakan kepada orang mukmin tentang sifat-sifat Nabi Muhammad yang tertera, yang tertulis di dalam Kitab Taurat?" Itu maksudnya demikian Karena dia tahu jelas dan memahami Bahwa Rasul yang terakhir Disebutkan di dalam kitab Taurat Itu adalah Nabi Muhammad Sampai disebutkan sifatnya Dan apa yang dibawanya Itu disebutkan Dengan lengkap oleh Allah Oleh karena itu Sampai dia berkata kepada temannya Apakah kamu menceritakan Kepada orang-orang mukmin Apa yang kamu ketahui di dalam kitab Taurat Liuhajukum Supaya mereka mengalahkan hujahmu, bihi dengannya. Nah, ini orang-orang Yahudi, orang Bani Israel berkata kepada teman yang lain, 'Indarovdigum di sisi Tuhanmu, afala tak Maka, apakah tidak kamu mengerti? Ini orang-orang Bani Israel saling berbincang antar temannya. Jangan sampai informasi yang mereka dapat. Yaitu, di dalam Kitab Taurat itu sampai diceritakan kepada orang-orang mukmin. Maksudnya demikian, padahal di dalam Al-Qur'an sendiri itu telah disingkap, telah dibuka sebagaimana yaitu apa kelakuan atau apa yang diperbuat oleh orang-orang Bani Israel. Semua disingkap oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu meskipun orang-orang Bani Israel itu tidak cerita Kepada orang-orang mukmin Maka Nabi pun tahu Nabi pun tahu lah para sahabat juga tahu karena memang diceritai Yaitu oleh Nabi Jadi semuanya disingkat Tidak ada artinya yang disembunyikan Allah yaitu dari Nabi Semuanya dibuka sehingga rahasia apapun dari orang-orang Bani Israel Nabi Bonta tahu, tahu lah maksudnya demikian itu agar orang-orang mukmin itu tidak tahu Tuh, ya. tapi kenyataannya justru dari Allah maka Nabi Bonta tahu afalatakilun maka apakah tidak kamu mengerti kalau mengerti ya enggak usah dibuka nah ini kata orang-orang Bani -orang Israel awalnya tidakkah yaklamu lamuna mereka mengetahui an sesungguhnya Allah yaklamu mengetahui ma apa yang yusiruna mereka rahasiakan Wama dan apa yang yuklinun mereka nyata nyatakan maka apa yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel dibantah oleh Allah dengan ayat ini. Kalau mereka merahasiakan sesuatu dari manusia, maka kata Allah awala, ya'lamu wa mayulinun. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang mereka rahasia, rahasiakan. Ini, kalau menurut Abu Aliyah, Allah itu sangat tahu kekafiran orang-orang Bani Israel kepada Nabi Muhammad. Bagaimana orang-orang Bani Israel itu menyembunyikan kerasulan Nabi Muhammad, bahkan apa yang dibawa termasuk Al-Quran, itu disembunyikan dengan tujuan agar umat ini tidak tahu bahwa nabi ataupun rasul yang terakhir adalah nabi Muhammad Muhammad. Itu sangat dirahasiakan. Oleh karena itu Allah mengetahui. Sangat mengetahui. Baik yang dirahasiakan wa dan apa yang dinyatakan artinya dilahirkan oleh perbuatan mereka maka bagi Allah tidak ada yang goib. ya Di alam semesta ini tidak ada yang goib Adanya goib adalah manusia ataupun makhluk Tapi bagi Allah tidak ada yang goib Semuanya nyata, semuanya terang Bahkan apa yang belum dilakukan oleh manusia Masih tahap rencana Itu Allah sudah tahu tahu, bahkan kita belum tahu apa yang akan terjadi dua detik, dua menit yang akan datang, Allah sudah tahu apa yang akan terjadi pada kita oleh karena itu segala rahasia itu sangat diketahui oleh Allah oleh karena itu kalau kita yakin kepada Allah bahwa Allah itu mengetahui segala yang sifatnya itu rahasia, ataupun sifatnya itu adalah nyata ya. maka ini menjadi apa? keyakinan kita sehingga ketika kita yakin bahwa Allah itu maha mengetahui rahasia dan nyata, tentu kita ketika mau melakukan maksiat ini mungkin enggak karena kita yakin Kalau toh manusia itu tidak tahu Maka Allah lah yang tahu Para malaikat pencatat Amal baik dan buruk itu pun tahu Tahu Meskipun kita sembunyikan Atau mungkin kita nyata Nyatakan atau kita lahir Lahirkan Semuanya tahu Bahkan Allah lebih tahu Sehingga Salah bagi manusia ketika punya keyakinan bahwa dia menyembunyikan maksiat itu dari manu, manusia karena apa? Allah tahu jadi segala yang rahasia ataupun yang nyata maka Allah pasti tahu maka jangan sekali-kali pernah kita punya keyakinan, kita berbuat maksiat, kita sembunyikan dari manu, manusia. Percuma, karena Allah telah mengetah, mengetahui. Dengan demikian, kalau kita punya keyakinan, maka insya Allah, paling tidak kita bisa memperkecil kemaksiatan yang kita laku, lakukan. Oleh karena itu, ketika seseorang itu melakukan sebuah kemaksiatan ataupun dosa itu mesti keimanan itu tidak ada di dalam hati mereka mereka pasti keimanan itu telah pergi dari hati mereka Nah setelah melakukan maksiat iman itu kadang-kadang kembalilah lagi tapi dikala melakukan maksiat itulah dia iman mereka tidak tidak ada seandainya iman itu tetap berada di dalam hati maka insya Allah seseorang itu tidak mungkin untuk melakukan sebuah maksiat ataupun perbuatan do, dosa orang melakukan perbuatan dosa ataupun maksiat pada saat itu adalah imannya tidak tidak ada oleh karena itu kalau seseorang semakin banyak melakukan maksiat Ya, sering kali melakukan maksiat, nah ketika melakukan maksiat, iman kan hilang nah, kalau terlalu sering maka iman ini akan hilang terus akhirnya tidak kembali kembali, ini yang lebih berbahaya Tih. oleh karena itu kita diajarkan oleh Allah sebuah doa Rabbana ladzikulubana hadaitana wahab Milla tungka Inna ka antal wahhab Atau dari Nabi Ya mukol libal kulub Sabbit ala dinik Ya mukol libal kulub Sabbit kolbi al Iman Artinya apa? Kita memohon Kepada Allah Agar keimanan ini Tetap menancap di dalam hati Kita Jangan sampai iman ini Hilang dari hati kita karena sangat berbahaya Ketika iman ini sudah hilang Maka seseorang sudah tidak ada kontrol lagi Artinya kecondongan hati ini Senantiasa akan condong kepada kemaksiatan Ataupun dosa eh, Maka orang semakin banyak melakukan dosa Maka kemungkinan besar imannya pun Akan keluar dari hati-hatinya karena banyak melakukan perbuatan dosa ataupun masih maksiat. Waminhum dan diantara mereka umi yuna mereka buta huruf layak mereka tidak mengetahui alkitab kitab illa kecuali amaniyah angan-angan. Wainhum dan tidaklah mereka illa kecuali yazunun. Mereka menduga Duga Jadi diantara Orang-orang Bani Israel Itu dari kalangan mereka Itu banyak orang yang ummi ya, Kata Nabi Orang ummi itu adalah Orang yang tidak bisa membaca Juga tidak bisa berhi, Berhitung ya, Termasuk Nabi Itu adalah orang-orang ummi nabi itu Umi tidak bisa membaca. Kalau seandainya nabi, dia apa? Misalnya diberikan sebuah tulisan, dia tidak bisa membaca. Ya. Jadi, dia hanya hafal Quran, memaham, memahami, tapi tidak bisa membaca. Lah dari golongan orang-orang Yahudi atau Bani Israel, Umi Yuna, mereka buta huruf, layak lamunan kitab. Mereka tidak mengetahui kitab Taurat Banyak ya, Jadi yang bisa Membaca itu para rohibnya Yang memahami itu para rohibnya Para biayanya Tapi para jamaah Tidak memahami ya, Sehingga ketika Tidak memahami kitab Taurat Maka sangat mudah Untuk dibelokkan ataupun disesat Disesatkan Sangat gampang Kenapa? Dia tidak bisa membaca dia tidak memahami yaitu kitab Taurat illa kata Allah kecuali amania hanya yaitu angan angan belaka jadi dia itu apa ya kitab itu hanya diangan-angan tidak dipahami oleh karena itu banyak cerita bohong banyak cerita dusta dus bagaimana enggak dusta enggak bohong Mau dia tidak memahami kitab Taurat oleh karena itu umat Islam ini harus paham dengan Qur'an, Quran. jangan sampai digambarkan sebagaimana di dalam surat apa itu jemaah, bagaikan binatang apa itu yang membawa kitab, khimar, Himar, Himar membawa kitab, mana mungkin binatang khimar ini membaca? Oleh karena itu umat Islam juga demikian Banyak membaca Quran ke sana kemari bawa Quran Tapi ketika ditanya Apa isinya Quran tidak tahu Tidak tahu Ya meskipun Kita Di dalam membaca Al-Quran Satu huruf itu pahalanya adalah sepuh, Sepuluh Alangkah lebih afdolnya Alangkah lebih manfaatnya Bila mana kita itu memahami Makna ayat-ayat tersebut karena dengan memahami ayat-ayat tersebut kita secara otomatis akan mendapatkan petunjuk dari Allah karena memang Al-Quran diturunkan itu sebagai petunjuk, petunjuk sebagai pegangan hidup sehingga kalau kita tanpa memahami Al-Quran maka di dalam hidup kita itu artinya tidak sesuai dengan apa yang telah Diatur atau syariat Allah dan rasulnya. Jadi perlu kita memahami Ayat-ayat Allah Nggak sebagaimana orang-orang Bani Israel Hanya menduga Hanya angan-angan Sehingga banyak cerita dusta Banyak cerita bohong Bohong yang masuk Karena memang tidak memahami Bahkan para rohib mereka sama sekali melarang untuk membaca sendiri sendiri. Ya, jadi pemahaman ini harus benar dari para rohib atau kiainya orang-orang bani israel. isra'el. Itu ya. Mungkin jenengan pernah yaitu mendengar kalau dulu itu misalnya murid membaca al-quran sendiri meskipun sudah bisa, itu kadang-kadang dilarang ya, dilarang ini kan sebenarnya pada saat itu ada ulama yang dari Belanda itu ya, tak seiling ya, jenengan mungkin, senok yang pada saat itu yaitu meguru di Mekah selama 20 tahun setelah itu kembali ke Indonesia seakan-akan dia adalah menjadi orang muslim, orang Mu-Mukmin. Oleh karena itu santri dulu harus pakai sarung Santri dulu harus pakai apa itu? Begiyak Begiyak gitu. Supaya apa? Dia itu mudah Untuk menyesatkan Tengik Lah orang-orang Bani Israel juga demikian Ketika tidak memahami kitab Taurat dari jamaahnya, maka para rohib dengan mudahnya menyesat, menyesatkan cerita bohong, cerita dusta. Illa amaniya hanya angan-angan. Wa inhum dan tidaklah mereka illa kecuali ya Mereka menduga-duga. Saya bayangkan yang namanya kitab Taurat. Firman Allah, perkataan Allah. Hanya yaitu apa? Ditafsirkan dengan menduga duga Dengan angan-angan Ataupun ro'yu Oleh karena itu Al-Quran pun tidak boleh Ditafsirkan dengan ro'yu Harus ditafsirkan dengan Sabda Nabi Perkataan Nabi Perkataan sahabat Termasuk perkataan para Tabi'in dan para ulama Dan nyambung Sampai kepada Nabi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 maka, penafsiran itu jelas akan tersesat, jadi penafsiran berdasarkan kelompok masing-masing. Nah, itu yang sah, yang salah. Oleh karena itu, dari kalangan orang-orang Bani Israel, itu banyak orang yang ummi tidak mampu membaca, terutama yaitu dari kalangan jamaahnya, ya. sehingga di dalam... Mahami kitab Taurat Itu hanya angan-angan Dan hanya menduga Secara otomatis Kalau hanya angan-angan Dan menduga duka, Maka yang didapatkan Hanyalah kesesat Kesesatan Tidak kebenaran Hanya kesesatan Kenapa Wong Mencari kebenaran saja Hanya angan angan Gimana nggak sesat oleh karena itu sangat dikharamkan menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan rokyu ataupun akal mere mereka. Sangat dilarang, nggak boleh. Yeah. Fawaidun maka kecelakaanlah lilladina bagi orang-orang yang yaktu mereka menulis Alkitab Alkitab biaidhim dengan tangan mereka summa kemudian yaquluna mereka mengatakan hadza ini min intilah dari sisi Allah ini dari kalangan orang-orang pada Isra, Isra maka celaka bagi orang-orang yang menulis sebuah kitab artinya dia mengarang sebuah kitab sebuah perkataan ya ini kebiasaan para rohid para pendeta dia menulis sebuah kitab sebuah perkataan dan dia mengatakan Hadamin atas nama Allah ini adalah yaitu kitab dari Allah ini adalah kebenaran dari Allah dia menulis sebuah kitab mengarang tapi tujuannya adalah untuk mencari Keduniaan Untuk mencari harta Kalau sekarang adalah untuk mencari u, Uang Dia mengatakan Ini, Ini adalah datangnya dari Allah Padahal itu perkataan Yang dikarang oleh para rohib Artinya membohongi umatnya Membohong jamaahnya. Hadha Dia setaru. hendak menukar. Bihi dengannya. Samanan dengan harga kolilan yang sangat murah. Jadi ditukar dengan harga yang sangat murah. Masa firman Allah ditukar dengan harta. Diukur dengan kedunia. Keduniaan. Tidak sebanding Kalau firman Allah Diukur, dinilai Dengan harta atau kedunia Keduniaan Lah dia mengatasnamakan Allah Mengatakan kepada zamannya Hadha min in dillah. Ini adalah datangnya dari Allah Lah bagi orang yang awam Bagi orang yang tidak mengerti Tentu akan percaya dia akan percaya Apalagi yang mengatakan Tingkatnya adalah para rohib Yang dipandang Orang yang berilmu pengetahuan Apapun yang dia katakan Maka akan dipercaya Jadi dia menjual Menukar dengan harga yang sangat murah Sekali mengatasnamakan Nama Allah Allah fawailun maka celagalah lahum bagi mereka mima dari apa yang katabat menulis aidihim tangan mereka jadi celaka orang yang demikian pasti akan dijamin oleh Allah akan dimasukkan ke neraka jahannam karena perbuatan dusta yang mereka lakukan mengatasnamakan nama Allah padahal mereka yaitu, menukar dengan harga yang sangat murah sekali. Dengan harga dunia, masa Allah ditukar dengan harga dunia. Dunia, maka orang yang demikian akan celaka. Ya, tidak akan selamat nanti di hadapan Allah. Nah, ini sama dengan orang-orang yang apa artinya menjual ayat-ayat Allah. Di ayat Allah dijual dengan harga yang sangat murah sekali, sama sekali mengatasnamakan yaitu nama aw, Allah. Fawailun maka celakalah, lahum bagi mereka, bima dari apa yang Yakshibu mereka kerjakan. Jadi, apa yang mereka tulis, apa yang mereka lakukan, atau apa yang mereka kerjakan, semuanya nanti akan celaka di hadapan Allah. Allah akan celaka karena yang jelas mereka nanti di hadapan Allah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, disebabkan karena mereka banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat. Dengan cara apa? Yaitu mengarang sebuah kitab, mengatasnamakan nama Allah, bahwa itu adalah datangnya dari Allah dinah Padahal itu karangan mereka sendiri Sendiri Kalau di zaman Nabi Termasuk Nabi palsu Itu juga demikian Ketika ada orang datang begitu Dia membaca Seakan-akan membaca wahyu Dia mengatakan Aku tadi malam mendapatkan Wahyu dari Allah Termasuk ini perbuatan Musaylimah Al-Kadzabnya dia terus seakan-akan membaca sebuah ayam Membaca Dikatakan ini adalah dari Allah Ini adalah firman Allah Padahal aslinya dia itu adalah Atau karangannya mereka sendiri sendiri Bukan dari Allah Dia berdusta kepada manusia Tapi dia mengatakan Hadamin indillah. Agar dia diakui sebagai roh Rasul Maksudnya demikian Sehingga dia pun berdusta kepada manu, manusia Oleh karena itu Orang yang demikian Banyak berbuat dusta atas nama Allah Maka yang jelas mereka tidak akan selamatnya Terutama nanti di hadapan Allah Ketika kembali Yaitu ke hadapan Allah Dan mereka harus bertanggung jawab sepenuhnya apa yang mereka lakukan semasa hidup di dun dunia, maka dari golongan orang-orang Bani Israel ataupun orang Yahudi akan senantiasa dilaknat oleh Allah, bila yaumil Yama, jadi dari golongan orang-orang Bani Israel ataupun orang Yahudi, kecuali dari mereka-mereka mereka yang memang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi maka dia tidak akan mendapatkan laknat dari Allah. Selain itu, akan senantiasa dilaknat oleh Allah ilah yaumil Itulah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Pani Israel yang mana senantiasa melakukan maksiat-maksiatnya dan melakukan perbuatan do dosa, senantiasa merubah ayat-ayat Allah Ataupun kitab-kitab Allah dari tempatnya, dari itulah sehingga hati mereka menjadi mengeras dan membatu, sehingga tidak akan mendapatkan hidayah Allah. Oke. Saya kira Jadi, cukup ini, ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Dan mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin warahmatullahi wabarakatuh